Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Jayanti Yudha Pertiwi Dari instansi SDN 2 Senarjo, Kecamatan Bukorojo, Kabupaten Dora Dari anggota Kakakim Matukoro akan mempersembahkan Sebuah tembang yang berjudul Bloro Mustiko yang berasal dari Kabupaten Doro Maju terus Pembangun kangkinayo yo sehat lahir kelawan batine terdip rancak tumoto tuen titi bermati endah aga wetan tremeroso kontinyu tanah kendat engkangetan sapi nuti aman Tentrem temakar torah, tem herjo mustiko mustiko bloro mustiko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.